Oke okay Guys kita lanjutkan perjalanan kita menuju Banyuwangi Wow kita sudah istirahat di parkiran Kawajen jadi lumayan. kita lanjutkan perjalanan kita ke Banyuwangi perjalanan kita ke Mandar Banyuwangi kira-kira menghabiskan waktu sekitaran 30 menit sampai 45 menit cuaca tubuhnya cua. mantap, mantap airnya dingin banget dingin sekali aduh syukur, syukur. itu guys. Oke, okay, kita nanti Lanjuti di tempat lainnya ya. Oke, okay guys. Ini asli panas sekali di Pak di situ ya. Terima kasih. Ini kita sekarang ini jalurnya sudah mulai banyak jalur turunan ya guys Jadi hati-hati kalau lewat sini usahakan crossnelan kita jangan di atas dua minimal dua. Jadi pengereman kita itu bisa dibantu oleh crossnelan Kalau kita mengendalkan kampas rem bisa-bisa bahaya Kampas rem bis, uh, belum bisa kebakar akhirnya rem jadi plong nah di sini juga ada rambu-rambu yang memberikan tanda bahwa jalanan di sini adalah jalanan turunan hati-hati ya -hati juga disini sering papasan mobil karena nah, ini kita sekarang papasan jalannya yang turun ke Banyuwangi ini lumayan rusak ya mungkin karena efek dari hujan ya nah, kalian lihat sendiri mobil di sini cukup padat ya cukup banyak ya bukan cukup padat sih cukup ramai Orang yang mau ke Kawijen ataupun dari Banyuwangi ke Bondowoso banyak menggunakan via Licin, Kawijen dan Sempol. ya guys, jangan lupa ngasih tanda. Karena di sini jalannya curam. Oke guys, ini turunan lagi ya. Turunan, belokan, jalannya yang kurang bagus. Sehingga membutuhkan ekstra ya. Ekstra hati-hati kita. Nah, di sini jalannya jelek kita pasen lagi. Anjir kawan-kawan. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Baterai kita sudah tinggal sedikit Teman-teman Sudah kritis teman. ah, Turun hujan ternyata Ini kita turunnya nanti di Licin ya Di Kecamatan Licin ya Kecamatan Licin Kita ke arah kota Langsung kita masuk ke daerah Mandar Melewati Taman Belangebangan Oke, nanti video kita dari Ijen ke Mandar akan ditaruh di part 2 ya. Nah, ini. kita turunannya berkelok ya teman-teman. Jalannya cukup rusak itu. Bisa dilihat sendiri jalannya rusak. Jalannya rusak beda dengan jalan yang dari Bondowoso ke Ijennya. Jadi hati-hati jika melewati jalur ini Uh kabutnya tuh, -tuh. Jalanan dari Ijen ke Banyuwangi ini banyak kabutnya, ya. Jadi, hati-hati di sini. Jalannya sudah mulai agak bagus dan agak lebar. Meskipun demikian, teman-teman wajib tetap berhati-hati dalam berkendara. Ini sudah mulai bagus, mulai lebar, tidak seperti yang tadi. Itu di atas asapnya, ya kelihatan tidak kelihatan ya gak tau kalau dari kamera kelihatan gak Ah kondisi sudah mulai gerimis kita pakai AC teman teman nah ini kita ngandalkan prosneleng saja ya ngandalkan gigi kecepatan jadi remnya kita sekali aja kita injak karena jalur turunannya ini masih panjang teman-teman ke bawah teman-teman di daerah licin ini masih turunannya masih lumayan panjang jadi jangan hanya andalkan rem aja andalkan kopling dan rosnelangnya kalau saya di daerah sini nih seringan teman -teman ya teman-temannya sering gerimis seperti ini ya apa ini entah ini embun kabut atau gimana saya kurang paham setiap saya lewat sini pasti ada air seperti ini ada gerimisnya saya juga kurang paham ini apa betul-betul memang gerimis atau embun dan apalah itulah saya tidak tahu ya saya kurang paham juga ini masih ada yang lebih ekstrim lagi turunannya sampai menukik gitu ya sekitaran 75 derajat sampai 60 derajat bisa dilihat sendiri ya. Ini sekitaran 75 derajat. Jalannya indah. Tapi ya itu, kita perlu waspada ya. Entah di sini licin atau gimana, ya pasti kecamatan licin sih. Jalannya maksud saya di sini licin enggaknya kita tidak tahu saya lihat ini agak basah ya jalannya agak basah terus kondisinya turunan lagi nah ini turunan lagi turunan lagi turunan lagi nah ini cukup curam ini, ini sekitaran Udah tapi tidak panjang teman-teman tapi tetap wajib hati-hati ya turunan lagi teman-teman pohon-pohonnya sudah besar-besar semua ya perkiraan sudah puluhan tahun usianya ini sudah tinggi-tinggi lagi hati-hati kita waspada karena katanya yang di tiktok itu ya hari apes tidak ada di tanggalan ya. Sini ya. Bang Krak Bang Krak tempat peristirahatan mungkin ya kok ada jalurnya tapi ah, ini dia teman-teman jalurannya ah, turunannya sangat curam sudah curam masih belok nah ini cukup panjang di sini teman-teman dan juga ada himbauannya juga dari pihak kepolisian ya hati-hati anda memasuki rawan daerah kecelakaan daerah rawan kecelakaan Maaf, balik bacanya. Hihihihi. Ada bekas pohon tumbang juga di sini. Nah, ini lebih parah lagi turunannya teman-teman. Makanya dari pihak kepolisian memasang himbauan untuk berhati-hati. Nah, di sini sudah turun kita dihadapkan lagi dengan tanjakan. Tanjakannya yang lumayan juga sih sini. Ini dulu di sini ada kafe teman-teman. Tahu masih dipakai atau tidak Kita tidak tahu Atau karena hari raya mereka libur Gimana kita juga tidak tahu Wah uh, asik banget Asik banget jalan Sumpah dah. Asik banget ли Hati-hati ya teman-teman, jalannya rusak tuh di depan tuh. Sudah rusak, sempit, belok-belok lagi. Jadi butuh ketelitian dan hati-hati yang ekstra ya, teman-teman. Hanya saja pemandangan di depan mata kita ini sangat indah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita umatnya jadi jangan lupa dijaga ya Dilestarikan teman-teman ya Agar kelestarian hutan kita itu Dapat dinikmati oleh anak cucu kita Kelak Apalagi yang kalian yang Gunakan motor atau mobil Matic Lewat sini hati-hati Kalau manual sih masih bisa Mengandalkan gigi kecepatan Dan koplingnya Kalau mobil Tapi kalau Matic nggak tahu udah. Ini rusak lagi jalan parah Parah bener rusaknya bener. Untung dia, Pak, dokter bajul. Ini turunan lagi nih. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah turunannya gila. turunan lagi hati-hati ya teman-teman jalurnya mulai sempit lagi dan kita di sini sering papasan dengan kendaraan lain dari lawan arah Nah di sini kayaknya ada kafe biasanya ada kafe di sini betul ada cafe Uh, kabut asapnya itu, teman-teman. Di sini kafe ya. Kanan kiri kita ini cafe ya. Kanan kiri kita kafe. Nah, disitu juga ada yang jualan madu. Madu, madu lebah ya. Bukan madu istri. Nah, bentar. Nah, kalau sudah di sini biasanya kita sudah dekat dengan area Pemukiman warga sekitaran 2-3 kiloan biasanya. Setahu saya situ Kabut asapnya tebel teman-teman. Gitu kanan kiri kabut asap kita tebel ya. Kabut asapnya sangat tebel. Oh, kita papasan lagi. halo bapak hati-hati di jalan. halo kataan. Nah di sini yang jalannya sudah kayak dragon ya atau naga, jadi hati-hati kita tetap patuhi rambu-rambu, marka jalan kita patuhi, jangan sampai melewati marka, khawatir nanti kita papasan dengan kendaraan lain dari lawan arah bisa jadi crash ya. Nah seperti di depan itu, dia sering melewati marka. Di sini ada cafe juga ya. Cuman kayaknya ada buka ya. Oh, buka, teman-teman. Buka, teman-teman. Sebenarnya kita sudah bawa kompor ya. Kita bawa kompor, kita bawa nasi, kita bawa mie, tinggal masak saja, tinggal masak mie. Hanya saja tadi anginnya cukup besar, cukup banter ya. Jadi kami takut kebakaran kami putuskan untuk turun saja teman-teman ternyata di daerah Banyuwangi hujan ini apa ini cuman di atas atau rata di bawah juga kabutnya cukup tebal nah ini kalau kita keluarkan tangan begini ke luar ke jendela jika kita keluarkan tangan ke jendela seperti ini dinginnya luar biasa luar biasa teman-teman lihat di depan jalannya itu anjir belok-belok dan belok-belok nah dulu kita ini di sini ya kita butuh-butuh itu yang pakai mobil satunya di sini banyak petani madu Daerah sini banyak petani madu. Tetap hati-hati ya teman-teman jika melintasi jalur ini, entah itu dari Banyuwangi ke Bondowoso ataupun sebaliknya dari Bondowoso ke Banyuwangi. Tingkatkan waspada karena jalur di sini bisa dikatakan ekstrim ya. Nanjak, turun, kelok, kelok. Nah di sini kita sudah dekat dengan pemukiman ya. Ini apa di sini ada Cafe atau rumah atau gimana kita juga kurang paham. Di sini sudah mulai ada pemukiman. Nah di sini kita sudah ada pemukiman, ada tower juga. Sebentar lagi kita ada persimpangan di depan ya. Ada ada apa nanya tuh ada simpang tiga. Jadi kalau kita ke kanan itu kita le lewat jalur pemukiman warga kalau lewat kiri itu kita ke hutan lagi teman-teman ke hutan tapi keluarnya itu di desa wisata Osing Kemiren ya kalau kita belok kiri ntar di persimpangan tiga nah ini pertiganya ya teman-teman ya kalau kita arah kanan jalannya itu lurus masuk daerah apa kok, saya kurang paham ya kalau belok kiri di sini kita ke langsung ke daerah Desa Wisata Kemiren, Oseng Banyuwangi, Daerah Wisata Osing Kemiren, Banyuwangi. Di sini juga ada parkiran ya, ada homestay juga. Jika kalian ingin bermalam di sini, kita terus saja ya. Jangan sip, skip videonya. Nanti di area hutannya lagi kita spill lagi teman-teman Oke, okay. besar banget ya Mungkin sudah puluhan atau ratusan tahun ya Di sini juga ada apa itu sih? Homestay atau gimana kurang paham Restu ya? Restu dan homestay Nah di sini nanti kita masukin ke area perkebunan lagi Jadi jarang pemukiman sudah guys Hati-hati ya guys Oke kita di perkebunan lagi guys Kita ada di perkebunan lagi Pohon kelapanya tinggi-tinggi Siapakah yang bisa naik Aku pengen minum kelapa di pengen lihat kelapa oh. ini perkebunan ya teman-teman apa karet apa gimana Oh ya perkebunan karet ya teman-teman di sebelah kanan kita itu perkebunan karet biasanya jam-jam segini ada yang nyadap karet tapi masih belum terlihat Pohon karet, oke, okay. kita sudah ada di sini ya. Di sebelah kiri kita itu banyak pohon bambu, dan sebelah kanan tetap pohon karet ya. Perkebunan karet kayak di filmnya Upin Ipin ya, ada karet, pohon karetnya juga. Mungkin di sini ada, atau ya. Atu atu mana atu atu atu undang dulu. atu undang dulu. eh kayak undang ya kita nanjak lagi nanjak langsung keok uhuh, gila tanjakannya guys tanjakan nggak seberapa tapi tikungannya guys Apa ya, Bisa kaget juga, bukan nggak sih. Kopi-kopi lagi, kopi lambada, bukan ya? Pohon kopi, maksudnya di sini, kayaknya apa ya? pabrik, ya? Fabrik atau apa ini sih? Nggak tahu juga. bel di lapangan olahraga di sana ada lapangan nonton. apa sih ya? Pabrik karet atau gimana sih apa? Pabrik apa sih? Yang jelas PTPN pantai ada cafe lagi kayaknya. Kita yang mau nongkrong di cafe males teman-teman, tadi sudah ditelepon keluarga yang di Banyuwangi disuruh segera turun. Karena sudah disediakan mak em, mak, mak. mak. Tadi di atas kita juga makan bakso ya, di ijennya ya. Di halaman parkir izin kita sempat makan bakso. Jadi ini masih kenyang, teman-teman. Ini masih kenyang sudah ditelepon suruh makan lagi. Aduh, mau ditaruh di mana ini? ini dia ya, tempatnya tempat parkiran air terjun yang saya sebutkan tadi. Air terjun Jagir, baru ingat saya. Di sini adalah nah di sini ini ini tempat turunnya ke air terjun ya teman-teman Ada tiketnya juga di sana Jadi hati-hati turunannya cukup curam Hati-hati jika kalian bawa anak kecil Di sini namanya air terjun Jagir Wah ada bule di depan Eh bule, bule. Kita tawarin aja ya Oke okay, teman-teman Ini kita sudah sampai lagi Di tempat wisata ya Yaitu tempat wisata Taman Suruh Yang cukup fenomenal Dan terkenal ya Jadi kalau Taman Suruh itu kita ke sana Kalau udah keliru ya, belok kiri ya tapi biasanya kalau hari raya seperti ini tutup teman-teman. Sebentar lagi kita akan melewati desa wisata Osing Kemiren Banyuwangi, tentunya. Wow macet guys. Eh ada apa lagi desa lah? Pak mau pulang, Pak? Pulangnya kemana Ke kota, Pak. Ke kota? Iya. Mas, Dek Kemiran ada diterbumi. Ini macet sudah sampai timuri Kemarang. Siap. Ketimbangannya sampai mau macet monggo nenda alternatif ke kanan. Oke. Nanti kita... tembusnya Kenjo. Siap, oke? Okay? Siap. siap. Iya, Terima kasih, Om. Hajar. tidak lewat desa wisata using jadi kita oleh pihak kepolisian diarahkan ke sini untuk menghindari kemacetan teman-teman Terima kasih Bapak polisi yang sudah bertugas mudah-mudahan sehat selalu dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya terima kasih Oke wow, Guys, ya, okay, guys. war di yang eh, Oke okay, Guys kita papasan lagi ya jalannya rusak ya guys tapi daripada kita ngantri lama-lama ya kata Pak Polisi di kemiren di sana itu ada pertunjukan dan antriannya cukup panjang. Jadi kita ambil jalur alternatif yang sesuai ditunjukkan oleh Bapak Polisi. Oke guys, ini sekarang kita keluarnya di jalur yang tadi ya yang saya katakan tadi jika ke kanan itu tembusnya lewat sini. Saya tadi ngambil jalur kiri jadi saya ingin melewati desa wisata Osing, Banyuwangi ya Akhirnya kita kembali ke jalur ini lagi guys Karena di kemarang katanya bapak polisi tadi yang bertugas itu Ada acara pertunjukan Daripada kita terjebak macet lebih baik kita lewat jalur tadi itu Nah ini kita ambil jalur kiri ya Belok kiri kita ya guys Belok kiri, bentar lagi ada pertigaan lagi. Kita belok kanan, langsung menuju arah kota. Oke, di sini kita belok kiri. Setelah itu ada pertigaan lagi. Kita belok kanan, belok kanan, belok kanan. Nah, di depan itu ada pertigaan. Kita belok kanan, arah kota kanan. Oke okay guys kita ambil lurus ya Trek lurus ya wow, sepedaan. Kita ambil lurus Jangan belok-belok lagi Jadi kita langsung ke Taman Belambangan terus ngeceng nanti ada perempatan kita ngeceng terus di perlimaan atau parliman kata orang sini itu kita ambil jalur yang lurus tapi sebelah kiri Oke okay guys ini di perempatan ya kita ambil lurus ya aduh kok udah cepet jalan sih anjir lubang bangsat lu. Oh, sudah neera baru Oke okay ya guys, ini di depan kita sudah ada simpang lima atau yang biasa disebut oleh warga setempat adalah Parliman. Kita ini ambil jalur jalur lurus, namun yang ke sebelah kiri. Nah, kita nanti ambilnya ke sana guys. Kita ambilnya yang jalur sana. Jalur sini bisa juga sih, tapi saya lebih lewat sana. Kita akan spill Taman Blambangan ya guys. Ini yang disebut oleh orang Banyuwangi Parliman atau Simpaklima. Kita lurus tapi ambil yang sebelah kiri. Di situ juga ada lurus tapi ambil yang sebelah kanan maksud saya. Kita ambil yang sebelah kanan. Ini keluarnya nanti di Taman Blambangan. kita ikuti bersama ya teman-teman. Biar kalian tidak bingung saat melewati Kabupaten Banyuwangi, karena di Banyuwangi banyak jalan ya, banyak jalur ya. Di sini ada juga Elizabeth. Elizabeth, ada yang mau? Mau, aku. Insya Allah. Guys, bentar lagi kita sudah tiba di Taman Belambangan ya. Jadi kita nanti ambil jalur kiri, belok kiri. Belok kiri nih kita sudah mau sampai guys. Kita sudah mau sampai di rumah saudara anjir ramai banget bang. Jalur Surabaya Kalau mau ke Surabaya Ambil jalur sebelah kiri Jadi Kita mau ke rumah saudara Kita ambil di jalur kanan Menuju daerah Lenteng. Lucir bang Lu gak bisa nyetir lah bang Nah di depan ini juga ada belokan Kita ambil yang jalur kiri Untuk pulang ke rumah saya Jadi Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami Sampai Banyuwangi Dari situ Bondo sampai Banyuwangi Terima kasih banyak Mudah-mudahan rezeki teman-teman dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sampai ketemu di video-video kami berikutnya Nanti di sini kita akan explore Banyuwangi Tempat wisatanya Sesuai dengan kemampuan kami teman-teman Oke, okay. sekian dulu video dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah, waridau wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.